apa ini Silvina Angel siapa nih oke teman-teman selamat datang di channel 5 sensei seperti biasa kita lanjut ke part ke-32 ya teman-teman. Kita langsung kita udah masuk ke chapter 8. Jangan lupa untuk teman-teman jangan lupa subscribe ya. Oke, okay, kita langsung aja ya. Oke, okay, pasti ada cerita. で、気رم なんて。お前さて。 Oke, kita udah langsung lanjut ya, teman-teman. Di sini chapter 8 minggu pertama, ini ada apa dulu? Oh, kucing sakit sama mana obat? Obat mana? Apa ini? Itu si Pilih, lucu banget 2 2 2 Oke kita udah jadi senior ya teman-teman. Gunner Senpai masuk ujian. Kecilnya seniornya. Oke, okay, kayaknya Salper ini lagi sakit ya teman-teman. sudah kun keadaan buruk? Okay. Hmm, okay. apa-apa. Sakitnya, Tidak Tidak Tidak Oke, okay. ternyata cuman ada event segitu ya teman-teman. Cuman kilasan. Uh, pursuit positifnya sembilan. Gila, mantap. Oke, okay, ini hanya dua. Dari kristal tiga. Oke. Okay. Oke okay, mantap. Uh, kilah Apa itu dua belas? Mantap banget. Oh, ini musiknya udah ini, ya, kayaknya kita akhir ya akhir pembelajaran, kayaknya teman-teman kita udah ada kelas baru. Oke, kita harus kemana? Seperti biasa ya kita ke Student affair teman-teman. Oke, ini banyak banget ya, teman-teman. Kita coba aja satu-satu karena emang kita lagi banyak pelajaran. Mungkin ini kita senior, kita cepet-cepet. Oh, kita sama Zepel ya? Oke deh, kita langsung aja. Oke, kita langsung masuk kelas di sini. Oke okay, ada apa ini Oke, okay, teman-teman. Ya, ini lagi fokus baca. Oh, ini, -ini. ini sebenarnya pelajarannya ada apa? Ini Tapi nanti di ini juga, di memo juga ada ya. Oke, ini orang siapa? Maksudnya, ini tumben yang nggak ada dubbingnya, ya, teman-teman. Nanti di subtitle Indonesia biar paham semuanya ya. Oke okay, kita harus bikin apa ini altar di koridor. Oke okay deh. Kembali membawa banyak item ya. Itemnya apa aja nih? Oke. Okay. Oke, oh, kita nanti ke student FBR. Oke, okay. oke, okay, kita dapat flame sama bom ice. Oke, okay, kita save dulu. Seperti biasa, kita save dulu. Jangan lupa, oke. Okay. Oh, di sini ada apa lagi? Ada event ya, teman-teman. Oke, okay, sini. -ki. Oke, sekarang Rocky jadi tukang ngebantuin ya, teman-teman. Untuk buat untuk sintesis. Oh, sekarang lebih bersahabat, teman-teman. Ha <laughs> <laughs> ha. <laughs> <laughs> Oke, okay, sekarang semuanya mungkin udah akrab, ya, teman-teman. Karena kita udah jadi senior, juga luksis, juga udah enggak ini, ya, udah enggak kaget lagi sama Pamela. apalagi nih si play. Oke, okay, kita save dulu. Oke, okay, sip deh. Sebenarnya ini banyak resep ya, teman-teman. Di sini coba tanya Roxis. Oke, okay, jadi lebih ini ya. Si movie jadi di belakang, teman-teman. Oh bisa ditanya juga. Kita cek dulu coba tugasnya. Oke okay, ya teman-teman, kita lanjut di sini kita harus gimana sebenarnya? Ya teman-teman, kita langsung aja. Oke, okay, Win of Corridor. Miss ya, yang ini kita cek. Kita harus kemana? Oh, ternyata kita ke Good Square ya, teman-teman. Oke okay, deh, kita langsung ya, teman-teman. Oke, okay, ini udah lama nggak rekaman, jadi agak ini juga ya, teman-teman, dari ngomongnya. Jadi, ya, balai lagi lah. Balai jadi susah ngomong lagi, gitu, teman-teman. Mungkin kelamaan diam juga. Nah, kita ambil aja lah, ini lumayan oke. Okay, kita langsung lanjut ya, teman-teman. Eh, ini kok nggak ada? Nah, gitu, susah amat. Oke okay, kita kemana di sini kita langsung lanjut ya ke sebelah lurus aja. udah kita lewat lewatin dulu aja ya teman-teman. Oke okay, di sini sebenarnya ada apa? Kita cek cek cek. Oke. Okay. Oke di sini sebenarnya ada apa nggak tau lah Tapi lumayan buat item-item teman-teman. Untuk item kita jangan lupa ambil ya lumayan lah buat tambah-nambah. Oke deh. Oke kita ke sini ya. Oke ada apa di sini? sama investigasi ya. Oke Jalan sini ya, mungkin kalau Sensei jarang ini yang ngerekam yang Win of koridor yang di sini. Oke ya, ini sengaja emang dilewat-lewatin. Eh, di sini ya, eh, eh, eh, eh, Kita ke eh, eh, ya tebal banget, Eish hampir aja, kena. Di sini muter-muter emang jauh ya teman-teman. Di sini ya bener Kita lihat, oke okay, bener Kita lewatin, pasti ini jauh ya teman-teman. Oke okay, di sini sense juga baru ya, baru di sini, muter-muter di arah sini ya. Eh, ada apa ini sebenarnya? Uh di sini belum terjelajah ya. Di sini memang belum terjelajah teman-teman. Eish. Ini gak kelihatan gila. Karena memang oh ini ada apa nih? Oh ada heljar 3 ya lumayan lah. Oke, okay, ada apa lagi di sini? Oh, ada harta karun. Oh, ada alter uniform lah lumayan lah buat bahan nanti dijadiin lagi ini belum upgrade upgrade juga ya teman-teman Oh di sini ya ada apa ini? Oke okay, ini ada apa ini Di altar ini apa ini Silpina angel siapa nih oke okay. ini maksudnya apa Oke, okay, kita cari bahannya ya. Oke, okay, tunggu sebentar ya, teman-teman. Oke, okay, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Oke, okay, sekarang kita harus kemana sebenarnya ini? Sini nggak ada target location ya. Kita lihat memo di memo ada apa ini. Memo, oke okay deh, langsung. ini sambil di ini juga ya diserangnya monsternya kali teman-teman cari di monster-monster untung tadi monsternya nggak dimati-matiin nih nambah gak itemnya Coba kita lihat cek cek cek cek cek maksudnya gimana ini ya Ayolah Ini formationnya, nih. Aduh, bener. Eh, kok sih? Ah, salah kan? Si play oke okay, deh. Teknik penyerang oke. Okay. Apakah kita dapat item kalau dari monster? Kayaknya enggak ya, teman-teman. Salah, oh ini udah ya. Oh belum, getter Kita belum dapet. Oh hampir aja kena. Kalo belum dapet, ini cari-cari bahan. Kayaknya kita nggak usah ngaituin monster. Kalau ini ke good care, jangan cuman ini doang. Oke, okay, untuk monster kita ini aja ya. Kita terus lanjut aja. Ini kalau misalkan yang dari monster kita dapat ya sih? Oh, gitu ya. Kita harus cepet cepat berarti teman-teman. Salah tadi, malah lawan monster. Ya udah, kita harus nihin 20 Oh harusnya kita ke bawah ya, kalau ini ke mana ruin Ini kita jangan ke mana ruin ya teman-teman memang misinya buat keliling-keliling Harusnya kita ke bagian ini ya, timur Berarti ke bawah Oke okay. Ini ada, oh enggak, ada dari ambil ya tadi, teman-teman. Wow, udah sore ya? Udah apa-apa? Wow, udah ganas ya ini, teman-teman. Waduh, waduh, udah sore gini, Gaswat Oke, ini kita udah mulai malam. Ada item ya, yeah. ya yeah, ngebug, malah ngebug. Oke, okay, oke, okay. mana lagi nih item para itemers? Aduh, aduh, ini ada angin, ada rempong nih. Kalau cari item ginian, jadi sayang banget malah diambilin. Eh, di bawah ada ya? Oh, enggak ada. Ya. Oke, ini mana lagi? Ayolah. Itemnya udah belum ini? Empat ya, yeah, empat. Ini 20 item ya. Ya, ini pasti kena lagi ya. Oke, enggak kena. Mantap. Hampir kena, hampir aja. Oke okay, dapat punibal, puni punibal. Oke okay, di sini banyak itemnya. Oke okay, digentong ini pasti nggak ada apa-apa ya sayang banget. Wow hampir aja kena. Wow. Wow, wow, wow, wow, hampir aja kena. Eh, eh, eh, oh kita kesini dulu ya. Oke, ada dua. Oke, mudah-mudahan ini beres ya teman-teman. Oke, ini kejauhan ya teman-teman. Woi satu lagi, tinggal satu lagi teman-teman. Ya ini sebenarnya gagal dari awal ya nggak tahu bakalan ini ya ngambilin kayak ginian. Oke mantap untung nggak kena. Ayo kita cepet-cepet lah. Ya, ini kayak pasti dapatnya C ya, teman-teman ya. Ya elah. Aduh. Oke, di counter. udah harusnya ganti ya yes pakai okay, yes. kita kena semua ya Oke, okay, dikit lagi. Oh, ini cuma satu lagi. Aduh, ya, ah, gagal maning. ah Gagal, gagal, gagal, gagal. gagal, gagal udah kebanyakan gagal. Ya. Oke okay ya udah. Ya, ini udah ini ya udah telat banget Kita cek aja, kuing pakai wing karus. Oke ya kita report Tugas sudah beres Sudah kemaleman ya teman-teman Oke nilai kita apa ini Pasti C Kalau enggak E Kalau enggak D ini Oke okay. Oke okay, nilainya apa ini Oke okay, A ya Karena mungkin item kita kali atau gimana ya Tapi baguslah kalau misalkan A Soalnya repot Kalau misalkan gak ini ya Kalau C atau misalkan E atau D itu gawat banget Teman-teman Berarti yang penting tadi itemnya banyak Kita yang tadi sesuai ya Oh ini pudingnya udah jadi 4 ya Oke okay, eternal Oke okay, udah 8 Oke okay, udah 4 Kita ke next Oke, okay, di sini kita ke workshop dulu, ya, teman-teman. Seperti biasa, ada apa lagi ini? Wow, uh, ada si anak lagi bersih-bersih. <guluh> Mohon maaf ya, kalau misalkan pada part kali ini jadi jarang ngomong, ya, teman-teman, karena mungkin udah kelamaan, gak rekaman. Jadi gak biasa lagi lah Gimana lah Karena ya ada yang sibuk Ada gimana lah ya teman-teman <San> Oke <Okay> deh Haha <San> Lupa kali ya Sini, Ki, ngasih taunya. Oke, ada apa ini? Secret Art Cleaning buat ngebersihin. <laughs> Oke okay. Oke okay, hanya itu doang mungkin Ada apa nih Oh udah selesai cuman gitu doang Oke okay. Oke okay, teman-teman jangan lupa untuk di komen ya Sama jangan lupa pasti di subscribe Karena di sini ya masih inilah Masih ngejar ya itu ya Harus ngejar dulu 1000 subscriber sama apa Namanya itu 4000 jam tayang Ya kalau misalkan yang RPG gini ya jarang ya Kadang ada yang suka ada yang enggak ya Oke okay. Teman-teman mungkin untuk part kali ini sampai sini aja ya. Di sini mudah-mudahan menghibur teman-teman juga. Di sini harusnya ya tadi tuh. Kayaknya ya. Oh enggak, enggak. Benar-benar tadi. Oke mungkin sampai sini dulu aja ya teman-teman. Makasih yang udah nonton. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian mendukung channel ini agar terus berkarya. Silahkan subscribe, like.